di perjalanan dari tempat pemberhentian angkutan umum gitu ya karena tidak ada yang menjemput terpaksa terpaksa jalan kaki berlindung di bawah payung kaki sepatu basah selanda panjang juga basah ini. seru banget ini. Masa kecil dulu terulang kembali nih. Wuh. Tuh. tuh Ini jalan hampir hampirnya kelihatan di sini nih. Tuh, tuh, tuh. Tuh, basah. dingin gimana ini hujannya deras banget ini aduh kaki dingin ini dari dari dari depan pemberhentian angkutan umum ke rumah cuma 5 menit sih tapi kalau hujan gini udah hampir 10 menit tadi merayap merayap menembus aliran air yang begitu deras gitu ya karena permukaan jalannya nggak kelihatan ini Wah air sebelah sini kayak Ayah, adonan brownies, <tik> adonan brownies ini coklat banget pekat. seru seru dulu zaman masih kecil gitu ya sekitar es lah saya terakhir main hujan-hujanan sampai udah udah ada rasa malu gitu. Itu hujan besar, kalau habis main atau pulang sekolah pasti langsung hujan-hujanan gitu ya. Sampai rumah, siap-siap dimarahi sama ibu gitu ya. <guluh> Itulah nikmatnya ya, jangankan anak kecil ternyata saya juga enak, nikmat hujan-hujanan. deh <guluh> Ambillah, aduh, tuh keperosok, ada lobang nggak kelihatan? yuk makasih ya dan nemenin saya jalan-jalan sambil -jalan. hujan-hujanan. Tuh ada lobang sini agak kecil. Ya, jangan lupa like, komen. Terima kasih.